semuanya, assalamualaikum, ketemu lagi bersama aku Uci dan thank you banget buat kalian yang baru aja ngeklik video ini. Nah di sini aku ngebahas tentang herbal herbalan yang bisa digunakan untuk program kehamilan terus vitamin-vitamin untuk program kehamilan juga dan pengalaman-pengalaman aku. So, di sini kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu rempah termahal di dunia yang bagus banget digunakan untuk program kehamilan. Dan aku yakin banget di antara kalian pasti udah ada yang pernah mengkonsumsi yang namanya saffron. Dan kali ini Uci bakal ngajak kalian untuk ngebahas saffron karena saffron ini bagus banget untuk program kehamilan. Di sini Uci pengen ngasih tau kalian kalau saffron itu punya banyak banget manfaat untuk program kehamilan nah, sebelumnya apa sih saffron itu? nah, saffron ini sendiri menurut Magna Krishna, ahli nutrisi klinis saffron adalah salah satu rempah-rempah termahal Ayuh. saffron diketahui memiliki antioksidan yang tinggi yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan memiliki sifat antiinflamasi. Nah, untuk safron ini sendiri, teman-teman, safron itu adalah bagian dari bunga krokus, sativus yang berupa tangkai putik yang menjadi penghubung bagian dalam bunga dengan stigma atau kepala putik bunga. Kayak gini, nanti aku bakal tempelin di sini kayak gimana bentuknya ya, teman-teman. Dan kemudian teman-teman, safron ini juga bisa digunakan untuk kesehatan dan juga program kehamilan secara alami. Nah saffron ini adalah rempah termahal di dunia karena manfaatnya tadi sangat istimewa teman-teman Oke kita langsung bahas manfaat dari saffron Nah apa aja sih gitu kan manfaat saffron untuk program kehamilan Nah saffron ini sendiri bisa membantu untuk mengatasi rendahnya kemampuan ereksi pada pria Kemudian atau disebut juga dengan disfungsi ereksi ya teman-teman Terus bisa mengatasi kualitas dan kuantitas sperma yang rendah Sedangkan manfaatnya untuk kaum perempuan yaitu bisa meningkatkan gairah seksual bagi perempuan yang memiliki libido yang rendah Kemudian bisa juga menghilangkan rasa sakit ketika berhubungan intim Nah buat kalian yang merasa punya gejala-gejala yang aku sebutkan tadi yang kalian alami kalian bisa konsumsi ini ya teman-teman kalau misalnya kalian itu pengen mengkonsumsi si saffron ini teman-teman nah saffron ini selain memiliki sifat aprodisiak sehingga dengan mengkonsumsi saffron rutin setiap hari dengan dosis yang tepat yaitu 30 mg baik eh, baik untuk pria maupun wanita nah ini tuh bisa membantu untuk meningkatkan kemampuan seksualitas kita terus eh, dari sebuah penelitian juga Membeberkan hasil penelitiannya, dan di sini ada sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa hasil dari saffron itu baik banget untuk kesuburan pria maupun wanita, yaitu seorang pria yang mengkonsumsi saffron. Benar, secara rutin dalam satu bulan berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sperma yang dihasilkan, serta kemampuan ereksi yang meningkat. Dari sebelum mengkonsumsi saffron, terus mereka juga melakukan penelitian pada wanita yang mempunyai rendahnya hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Nah, di sini mereka melakukan penelitian nih dengan menggunakan saffron. Nah, wanita ini tuh mengkonsumsi saffron sesuai dosis dalam satu bulan berhasil meningkatkan gairah seksualitasnya meningkatkan cairan lubrika yang ada di uh, dinding vagina dan mengurangi rasa sakit pada saat berhubungan nah bisa kita tarik kesimpulan bahwa bagi para pria yang mengkonsumsi saffron itu bisa meningkatkan kualitas sperma. dan yang paling baiknya itu untuk kaum perempuan ternyata bisa meningkatkan cairan lubrika ya teman-teman atau pelumas di dalam misfi kita kayak gitu Nah, selain itu, itu manfaat untuk um, kesuburan. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang manfaatnya untuk kesehatan. Jadi, kalau untuk kesehatan, saffron ini, teman-teman, yaitu mengandung antioksidan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, yaitu jenis dari antioksidan ini tersendiri terkandung dalam saffron, yaitu safranal crocin, chymferol, dan crosetin. Nah, untuk antioksidan, jenis safranal berfungsi untuk tubuh manusia dalam meningkatkan kemampuan berpikir, meningkatkan daya ingat, dan meningkatkan suasana hati seseorang. Nah, buat kalian yang mut-mutan, mood mungkin kalau konsumsi ini bisa memperbaiki mood dan bisa juga untuk meningkatkan daya ingat kita. Bagi yang kadang kan kita sering lupa, tuh, jadi bagus banget ternyata. Kenapa safron ini mahal? Karena ini tadi manfaatnya sangat bagus banget untuk daya ingat kita. Kemudian antioksidan yang kedua yaitu dengan jenis crosetin bersifat antidepresan. Dalam tubuh manusia, ini tuh berfungsi untuk melindungi dari kerusakan sel-sel otak yang progresif, mengontrol peradangan juga serta mengontrol nafsu makan dengan baik sehingga sangat baik untuk uh, kalian yang berniat diet alami secara sehat dan antioksidan yang ketiga yaitu jenis koemfrol berfungsi sebagai penangkal kanker yang handal dalam tubuh manusia karena dapat mencegah jenis-jenis kanker mematikan yang menjadi musuh manusia. Gimana sih gitu kan cara kerja dari uh, antioksidan emfrol ini, yaitu dengan menekan pertumbuhannya dari sel-sel yang dianggap berbahaya dan menjadikan sel-sel kanker lebih sensitif dengan obat-obatan kemoterapi. Wow, ternyata banyak banget manfaat dari saffron ini ya teman-teman. Bagus banget ternyata, sesuai banget hak harga sama khasiatnya tuh emang bener-bener cocok lah gitu kan ya karena dari manfaatnya sendiri itu luar biasa banget dan menurut aku wajar-wajar aja kalau saffron ini mahal karena manfaatnya itu bagus banget bisa meningkatkan daya ingat terus memperbaiki seksualitas kita juga terus bisa menghindarkan tubuh dari sel-sel jahat seperti sel kanker dan sebagainya juga dan manfaat yang terakhir adalah menurunkan gejala premenstrual syndrome atau PMS Nah, kalau misalnya kalian itu mengalami PMS yang mengganggu banget, nah, kalian bisa konsumsi saffron ini karena saffron bisa meringankan gejala-gejala PMS yang mengganggu tadi. Nah, untuk konsumsinya sendiri, 30 mg ya, teman-teman, per hari. Dan kalau misalnya kalian itu menghilangkan gejala PMS, gak mesti diminum ya, teman-teman, ternyata dihirup juga bisa. Uh, untuk aromanya itu dihirup kayak gitu selama kurang lebih 20 menit untuk mengatasi PMS. Untuk mengurangi nyeri VMS tadi Nah berdasarkan penelitian juga nih teman-teman Ternyata hasil dari penelitian mengungkapkan Bahwa konsumsi saffron 30 mg dapat mengatasi Rasa nyeri dan inflamasi Pada wanita Manfaat berikutnya yaitu Bisa mengatasi diabetes Nah dengan mengkonsumsi saffron Teman-teman dengan baik Maka akan menurunkan gula darah yang ada di dalam tubuh dengan signifikan dan meningkatkan sensitivitas insulin yang menjadi gula di dalam darah dalam tubuh sehingga gula dalam darah bisa terjaga dengan baik kali ini uci bakal kasih tahu kayak gimana cara konsumsi saffron ya teman-teman yuk simak terus videonya sampai selesai cara konsumsi saffron untuk promil ataupun untuk kesehatan yaitu yang pertama adalah siapkan air putih satu gelas satu cangkir ukuran sedang ya, teman-teman. Terus yang kedua adalah taruh 1 2 helai putik bunga saffron untuk saffron kualitas terbaik ya. Di cangkir ukuran sedang sekitar 150 sampai 200 cc air. Kemudian rendam saffron selama 45 menit, kemudian aduklah agar air berubah warna menjadi kuning keemasan secara merata yang keempat yaitu setelah air, airnya sudah menguning keemasan maka bisa diminum bacalah bismillahirrahmanirrahim dan berdoa agar diberi keberkahan dan kebaikan untuk kalian semuanya dan itulah pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat buat kalian dan buat kalian yang udah ngeklik video aku thank you banget semoga bermanfaat dan jangan lupa terus dukung channel ini supaya semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk Berbagi ke kalian tentang pengalaman pengalaman program kehamilan, obat-obatan, vitamin-vitamin program kehamilan, dan herbal-herbalan yang bisa kita gunain untuk program kehamilan. Nah, buat kalian yang pengen banget nyobain saffron silahkan. Udah banyak banget yang jual ya teman-teman. Cuma hati-hati kali ada yang palsu gitu kan. Nah, aku cek-cek di shopee gitu, banyak banget yang jual dan harganya itu tergantung ya tergantung dari berapa gramnya gitu jadi kalau misalnya kalian pengen cari silahkan cek aja dan emang harganya ini agak mahal cuma beberapa hal lain doang bisa sampai 100-200 ribu ya teman-teman kalau misalnya kalian pengen cobain untuk ikhtiar silahkan kalian cari di online shop nanti kalian bakal ketemu terus atau enggak kalian carinya di toko obat terdekat jadi, usahain produk yang kalian beli itu udah BPOM ya, supaya aman juga buat kalian konsumsi. Maklum aja, karena sekarang itu udah banyak banget produk-produk yang beredar tanpa BPOM. Jadi, usahain kalau misalnya kalian pengen konsumsi obat-obatan, pokoknya harus udah ada izin edarnya dan udah ada BPOM-nya juga, supaya apa? Supaya kalian juga aman untuk mengkonsumsinya, udah terjamin dan semoga aja yang udah nyobain cepat cepet berhasil juga karena aku belum pernah nyobain saffron tapi aku baca-baca jadi karena kalian juga males baca-baca jadi aku bantu sharing melalui video ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya dukung terus channel ini dan thank you banget udah subscribe sebanyak 10.000 subscriber alhamdulillah thank you banget buat kalian yang udah support dukung semoga bermanfaat dan semoga ikhtiar kita semuanya berhasil amin ya Allah so sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye